Alhamdulillah. Di video kali ini gue mau ngejajal camkan berapa buat sebagai hewan bebas buat ngincang tulang sama ini. Ini gue buat di video keberapa ya buat lagi dan buat lo yang pengen tahu cara pembuatannya dan di video ini. Nah untuk kali ini gue bakalan jajal di benernya ini ya, gue buat kali ini buat. Kamu mau pulang, bincang, buntut, daging daging gede. Oke, okay. langsung aja kita langsung aja, ke, situ, ke tempat. Terima yeah,